Ya lampu. Wah, gitu. Tinggang aja. Ya. Halo, good morning today our last day in bali ya dek hari ini kita last day di bali uh, nanti check out jam 12 flight jam 8 malam hmm, flight to jakarta ah uh, hari ini tidak pergi mana-mana sebab mau hujan di luar sana pun sudah mau hujan din kuat ada mama apa mama apa mam ek ya okay, okay. Ya, yeah, kita baru habis breakfast di bawah. Oke, okay, guys. Yeah. Oke, okay, see you guys. Bye. Bye. Bye dulu. Bye. Bye. Mana bye-nya? Bye. Halo, kita lagi di Ocean 27 di Puta uh, dengan Discovery Mall Jadi kita tunggu uh, flight flight malam jam 8 Jadi kita sudah check out dari hotel Kita naik motor dari hotel sampai So, kita launch di sini terus kita jalan-jalan Pai Tukalima lah Pajam dimana Nanti kita balik kata Take our luggage And go back to Jakarta And the view is so beautiful Ayo, ada yang ngomong. Kasih tahu, kita lagi di mana? Kayak, kita lagi di mana, deh? Hah? Kasih tahu itu. Di Kuta, bilang Kuta. Kita lagi di Kuta. Kuta. Di depan ada, ada apa? Pan... Pantai. Ada pantai ya. Pantai. Ah. Halo, kita udah mau pulang kita udah mau balik Jakarta ya kita mau naik pesawat ya dek. pesawatnya mana? tunjuk, tunjuk mana pesawatnya disana ya kita udah mau pulang kita udah mau pulang Jakarta kita udah mau pulang Jakarta balik Jakarta flight jam 8 sekejap lagi sekejap lagi kita mau naik pesawat ya yeah. dan kita beli sambal mantap, gila mata gila, rasa lokal eh, pedasnya mantap banget eh. oke okay, guys, see you guys bye